Sahabat Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Rifle Kediri, Jawa Timur Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya sahabat Bediler Dan kali ini saya akan merekomendasikan Senapan Angin gejluk DWP Fusion Terbaik di Indonesia pada tahun 2023 Nah di belakang saya ini sudah ada berbagai jenis Senapan Angin gejluk DWP Fusion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 na panangin dari Jaya Airifel. Oke, yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas dari yang ada di samping kanan saya terlebih dahulu ya sahabat bediler nah di senapan angin yang paling atas ini ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor gamu kamuflase ya sahabat bediler, nah senapan angin ini memiliki varian popor yang mungkin uh, sangat berbeda dengan jenis senapan angin yang lainnya ya sahabat pediler. karena untuk varian popor dari senapan angin ini yaitu memiliki corak kamuflase jadi senapan angin ini sangat direkomunikasi untuk berburu di Medan Outdoor ya sahabat bediler nah karena dengan popor yang kamuflase ini sehingga ketika kita saat berburu di Medan Outdoor maka akan uh, terlihat menyatu dengan alam ya sahabat bediler dan untuk harga dari senapan angin gejluk DPP Fusion 1960 gamung kamuflase ini dibanderol dengan harga Rp juta. 760.000 rupiah sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejruk big game terbaik ya sahabat bediler nah kemudian untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 1960 dengan popor Dragon of Creme plus manometer ya sahabat bediler nah untuk senapan angin ini sama seperti yang sebelumnya yang menjadi pembeda hanya di bagian corak popornya saja, ya sahabat pediler, dan untuk harganya pun juga sama, yaitu dibanderol dengan harga satu juta tujuh ratus sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk bikin terbaik ya sahabat bediler <tuh> oke yuk langsung saja kita lanjut ke senapan angin yang ketiga yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor klasik coklat ya sahabat bediler, nah untuk popornya berwarna full coklat ya sahabat bediler dan untuk Pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejruk manual ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 psi, ya sahabat pediler. Dan untuk harga dari senapan angin ini juga sama, yaitu dibanderol dengan harga Rp 1.760.000, ya sahabat pediler sudah mendapatkan senapan angin gejruk di game, ya sahabat pediler. Dan untuk senapan angin yang keempat, yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 19.000. 60 dengan popor Magnum hitam plus manometer Nah jadi senapan angin ini Pun juga sama seperti senapan-senapan Yang sebelumnya ini juga di, Sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil sedang maupun besar Dan untuk e, Tekanan anginnya pun juga sama Yaitu mampu menampung tekanan angin hingga Mencapai e, 2000 PSI dan untuk uji powernya bisa mencapai 1100 fps ya sahabat pediler. oke yuk langsung saja kita lanjut untuk senapan angin yang paling bawah ini yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 dengan popor klasik coklat plus manometer nah senapan angin ini e, berbeda ukuran laras dengan senapan angin yang sebelumnya ya sahabat pediler. jadi untuk tekanan angin dari senapan ini lebih besar daripada yang sebelumnya yaitu mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2.500 PSI dan untuk uji power yang dihasilkan pun bisa mencapai 1.100 fps dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 2.225.000 rupiah sahabat beda sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game dengan power yang sangat besar ya sahabat bediler dan oke langsung saja kita lanjut untuk rak yang ada di samping kiri saya ya sahabat bediler nah senapan angin yang paling tas ini yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 hitam coklat plus manometer nah jadi senapan angin ini bisa dibilang senapan angin gejruk big game ya sahabat bediler karena untuk tekanan anginnya pun mampu menampung hingga 2000 sampai dengan 2500 PSI dan uji power yang dihasilnya pun bisa mencapai 1100 fps ya sahabat bediler dan untuk harga dari senapan angin ini juga sama seperti yang sebelumnya yang ada di senapan angin paling bawah ini ya sahabat bedir. Jadi untuk harganya dibanderol Dengan harga Rp 2.225.000 Sahabat bener sudah mendapatkan Senapan angin gejluk Big game terbaik Oke langsung saja kita lanjut untuk Senapan angin yang ada di baris kedua ini Yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 Dengan popor custom ranting kering plus manometer ya sahabat bedila jadi untuk poper senapan angin ini mungkin sangat berbeda dengan jenis senapan gejruk yang lainnya jadi ini ada motif rantingnya ya sahabat bedila seperti ranting pohon jadi untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu hewan besar ya sahabat bedila karena dari senapan angin ini mampu menghasilkan uji power yang sangat besar Dan untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.225.000 Sahabat beda sudah mendapatkan senapan angin sekeren ini ya sahabat pediler. Nah oke langsung saja kita lanjut untuk senapan angin yang di baris ketiga Nah ini ada senapan angin di DWP Fusion 2570 Uh, gamo hitam plus manometer ya sahabat jadi untuk senapan angin ini uh, memiliki panjang laras 70, jadi untuk larasnya lebih panjang daripada senapan-senapan angin yang sebelumnya ya sahabat bedera, sehingga untuk uji powernya dan tekanan anginnya pun juga semakin besar, nah untuk tekanan angin yang dihasilkan dari senapan angin ini yaitu mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2.500 sampai dengan 2.700 PSI yang mampu menghasilkan uji power hingga 1.100 FPS, dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 2.225.000 ya sahabat be sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game terbaik ya sahabat bediler dan oke okay, yuk langsung saja kita lanjut untuk senapan angin di baris yang keempat ini yaitu ada senapan angin gejluk DWP fusion 25 60 eh, akan 16 plus manometer ya sahabat bediler jadi untuk popornya ini berwarna hitam biru ya sahabat bediler, nah untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.125.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin dengan corak popor yang sangat keren seperti ini ya sahabat bediler, dan yang terakhir untuk senapan angin yang paling bawah ini ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2540 AK47 lipat di Jawa Hitam plus manometer, nah senapan angin yang paling bawah sendiri ini menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Rival, karena selain memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau, untuk uji powernya pun e, tidak bisa diragukan lagi ya sahabat bener, karena mampu menghasilkan uji power yang sangat besar, nah untuk kelebihan dari power personal senapan angin ini bisa dilipat ya sahabat jadi lebih ringkes gitu dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin yang paling bawah ini dibanderol dengan harga satu juta sembilan ratus sahabat bedel sudah mendapatkan senapan angin gejruk big game yang paling bestseller di jaya iRiffle, nah oke sahabat bedel mungkin itu saja untuk uh, rekomendasi senapan angin gejruk DWP Fusion terbaik di Indonesia pada tahun 2023 nah senapan angin ini Uh, saya rekomendasikan bagi sahabat bediler yang masih bingung mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan tentunya pun senapan angin yang ada di belakang saya ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu big game ya sahabat bediler nah untuk harga secara full setnya sahabat bediler bisa langsung tanya-tanya di admin jaya airifal untuk informasi lebih detailnya